Oh semuanya kembali, kembali lagi di channel loggy sebelum lanjut ke videonya aku cuma mau minta maaf karena suaranya jadi kayak double gitu karena aku pakai mikrofon yang baru dan aku baru ngerti caranya sekarang ya jadi maaf kalau suaranya jadi double gitu uh, mungkin nanti nggak bakal ke keulang lagi ya ya jadi uh, selamat menonton kita akan membuat glass farm sama, sama uh, barter, barter farm -nya. ya dan aku, aku ini apa, apa? punya, punya mikrofon ya. ya jadi suaranya agak, agak beda oke okay. terus um, ya udah kamera juga buat nyari bahan bahannya ini jadi bahan bahannya kita uh, butuh banyak kaca ya ya kayak gini buat glass farm Nah, buat farm, nanti mungkin kita cepet cepet aja ya, habis itu langsung blast farmnya ya. ya terus karena aku mau apa buat hiasan di blast farmnya jadi aku warnain dikit kacanya nanti oke jadi ini udah semua bahan bahannya ya ya terus mungkin kita bakal langsung ke nether aja oke kita udah di nether ini aku oh, sebenarnya masih bingung ya piglin barternya nanti mau ditaruh mana ya sekarang kita bakal bikin piglin barter farm dulu ya oh iya sama aku lupa makanan ya ampun ini udah nanti aku ambil balik lah ya. oh iya ini di tempat mining bukan tempat gold farm ya kita salah tinggal ke atas aja oke jadi itu ada guys sama aku apa bikin itu ya got farmnya biar lebih banyak uh, zombie pigmen yang ya lumayan banyak tuh jadinya tuh jadinya di dua sing dikit ya jadi uh, ketahuan sama pingsnya ini jadi um, gimana ya taruh piglinya kita bakal taruh sih di dekat sini ya mungkin bakal disambungin aja ya sama, apa namanya? Piglin Barter Farm ini Wah, Gold Farm ya Biar gampang Jadi, kita Gold Farm Terus Barter sama Piglin langsung kan mantap Oke, jadi um, Ya bakal sambungin bisa sebelum itu Kita buat Stone Cutter Biar apa namanya ya biar lebih hemat ya. Aduh aku taruh mana ini? Kau oh, wah Kok? Oke jadi kita di sini bakal pakai polish blackstone fix ya. Ya terus hmm, gimana? Bintal ya? jadi begini. Yang terpenting sebenarnya sih good harm ya. Oke kita ini harus benar-benar ngerjainnya. Kalau enggak kita salah kita hancurin pigling bakal marah. Jadi kita harus hati-hati. Oke pertama kita taruh ini di sini ya. Abis itu Oh iya aku harus butuh kaca. berarti aku ngebut dulu biar nggak ketahuan sama Piglin. Iya sama kita kurang dulu deh. Saya bakal bikin uh, komparator. Oke ada susun komparator satu, terus dropper satu ya Atau menjadi dropper juga, habis itu lagi ya Ini coba kita lihat dulu aja deh Iya sama, aduh aku lupa Ya aku lebih menentingin last farmnya ya, daripada barter farmnya Jadi barter farmnya belum disiapin betul-betul Oke aku gak tenang, gara-gara ada abis ya Semoga gak ada empat gimana sih Duduk, okay. ya, jadi aku hai, ini ya hai, hai, tuh biar jadi lebih tinggi lagi hai, okay, okay. hai, lagi udah hai, hai, ah kok oh, ada gas lagi banyak gasnya hmm, mati kan semoga nggak ada gas lagi oke okay, jadi pertama yang kita lakukan kasih komparator di sini habis itu police blackstone ya ya terus um, kita butuh redstone terus juga satu lagi ya oke okay. terus di atasnya taruh ini gini terus begini Oke okay. udah jadi terus kita tinggal kasih button sekarang aku bakal buat ruangan gitu ya buat ruangan dulu biar enggak ketahuan sama oh ada beristirahat sama kali udah beristirahat oke okay. biar enggak ketahuan sama piglin yang lain kalau kita buka chest jadi piglin yang lain enggak marah gitu jadi, aku bakal bikin dulu Ya ampun, ada gas lagi dong Tidak ya, tenang aku kalau ada gas Mana gasnya? Oke, okay, situ. Good, good. Good. YOLO Oke okay. Jadi ini apa, Aku kasih level dulu ya Biar ininya enggak Apa namanya Enggak uh, transport item Ke chestnya Soalnya Kita bakal pancing videonya dulu Oke okay. Makanannya aku habis ya okay, sama lupa bot juga ampun aduh aku lupa uh, kita butuh neptek juga oke okay, jadi akhirnya aku udah ambil bahan-bahannya lagi ya aku kurang bahan-bahannya ternyata ya sekarang kita bakal cari piglin oke okay, itu ada aduh udah jadi Hello Anda ingin ini? Hmm. Ayo naik ikutin Tempe goreng Eh hey, tayo Eh hey, tayo Hmm Jadi apa? Nggak boleh Sana Oh ada gold nih Ada gold Ada gold hmm. Sini <laughs> Ah eh eh lah Nggak mau dia hmm eh mah banyak hmm. zombie pilih ini ya. oh tuh tuh tuh ada ada ada woi woi woi udah iya, iya. ada ada diem diem diem diem diem, diem. anda jangan ikut ikutan ayo hmm? ayo udah diem ga bisa ditanggung sini sini oke, okay. kita dapat satu yang oh, butuh satu sih oke, okay. terus kita hati hati hmm ay hey, sabar mm -hmm. ada... ada gold mm -hmm. hey. mm -hmm. mana hey. mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. ada sini oi tembi boring sini ok ada mm -hmm. ada, mm -hmm. ada gold, lo <sighs> Oh, tuh, tuh, tuh, tuh, ada, ada, ada Hei, hei, hey, hey. hey, sini, sini Uutan Sini Sini, ya sini. Sini sini. sini, sini sini, oi Ya, ya, ya, terus, terus Aduh, aduh, aduh Sini Tempe goreng Gak bisa ditaruh Bagus Masuk, masuk mau oh, masuk Oh bagus tuh pakai apa? Preventif. Udah ini aja nanti. Sensinya masuk masuk. Wih. Hmm. Oke okay, jadi kita bakal nutupin dulu ya area di Biar zombie pikulin ini apa? Pikulin biasanya. Enggak takut sama zombie pikulin biar dia ngak keluar. Anda masuk. Tuh. Untuk. masuk. Ini ada, ada gold Kultu. Hmm, bagus. Oke. Okay. Kita udah dapat. Dan sekarang kita ini ya oke okay. udah bisa udah spektral spektral dan itu mantap sekali oke okay, jadi kita bakal tutupin aja ya buat sementara waktu kita bakal tinggalin kayak gini aja ya, walaupun kerang bagus nggak apa oh ya sama lupa name kita kasih name biar dia nggak despon ya oke okay. hmm. oke okay, itu jadi hmm. sekarang kita bakal tes ya bisa nggak ya hmm. ya dia lagi bener. Hmm. oke okay. kita dapat obsidian berarti ini bekerja ya hmm. oke okay. uh, kita udah dapet lagi ya Oh iya, terus sama Oh, nggak ketahuan bagus lah Sekarang kita bakal Ini ya Buat glass Farm Oke, okay, jadi kita bakal warnain kaca-kaca dulu ya Karena aku mau dihias glass farm Oke, okay, Glass Putih udah jadi Eh, bentar Oke, okay, jadi mungkin aku agak skip dulu ya Buat warnain Ininya Kacanya Sekarang kita bakal ke Nether Fortress, aku udah siap-siapin. Oh iya, coba kita lihat. Ya. Wow, oke okay, mantap! Uh, ya oke, okay. kita bakal ke Nether Fortress dulu ya. Uh -huh. Oh, ada ini, Is Iya, botnya disana. Eh, bentar, bautnya rasanya kan di sini eh jadi kemarin, kemarin aku juga, juga udah nyari blast ini ya poundernya ya ada dua di situ gitu. jadi aku bakal terangin dulu biar dia nggak spawn ya yang, yang satunya kita bakal, kita bakal bikin, bikin dua. dua tapi aku mungkin bakal off kamera ya. yang satunya, satunya kita lagi kita bakal bikin satu aja di sini. Sini. oke aku oh, udah siap-siap sini siap, siap. siap juga ya ya jaga, Takutnya aku kebakar ya tuh, ada dua oke, okay, agak jauh sih kita bingung, ya. terus kasih di sini biar bener-bener nggak -bener masuk. ini ngerangin dulu ya biar gak nge-spawn oke mungkin dia bakal gak nge-spawn ya eh, jadi mungkin kita bakal bikin farmnya yang di sini nah ini juga diterangin dulu biar kita aman biar gak nge juga oh udah latihan di kreatif aku oh, masih tahu maksudnya latihan di kreatif tuh maksudnya dari kreatif ke survival gitu Belajarannya jadi tetap di survival Kita bakal lanjutin aja Kebanyakan ngomong Oke jadi Kita bakal apa? Gali 7 blok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 blok ke bawah Dari spawnernya terus kita bakal dikit -dik dulu ya kan blokus tujunya ini bakal jadi lubangnya lubang buat apa si eh jadi uh... kita ambil dulu kayak ini bakal jadi Ini ya lubangnya lubangnya jadi dua kali dua ya aku enggak terlalu suka ini ada dia satu blok yang ganjil sama genap uh, tapi nggak apa terus kita dalil lagi sekitar tiga blok oke okay. Terus itu kita baru taruh chestnya di sini uh, ya di kita simpen simpen barangnya ya ini kepenuhan banget Terus kita bakal butuh scaffolding juga pastinya. oke kita bakal lanjutin dulu ya kita bakal gali kita bakal apa? galinya segini sudah selesai kenianya udah ngedit ya sekarang kita bakal tutupin pakai glass di lantai yang pertama ini ya oke okay. jadi aku lupa ngasih tau juga ya kita ngeditnya apa jadi dari lubang ini ya dari lubang ini kan tujuh blok ini ke bawah. Nah, terus kita bikin lubang 2x2. Di sini 4, di sini 4, 4, 4. Ya, jadi 10x10 10 ya. Nah, sekarang kita bakal tutupin tembok-temboknya. Tapi sebelum nutupin temboknya pakai kaca, kita bakal nutupin ini oh, ininya dulu ya. Apa namanya? Outline-nya dulu. Apalah namanya? Sama aku luka stone cutter -nya. jadi kita bakal bikin aja di sini karena kita punya bahannya untuk oke okay, ternyata kita kekurangan blackstone nitit ya jadi mungkin aku bakal cari sebentar dulu blackstone Sudah udah blackstone nya, sekarang kita bakal tutupin oke, berarti kita bakal bunuh blackstone dulu nah, mantap oke, jadi kita bakal tutupin dulu ya, kita bikin outline nya dulu kita bakal bikin ketinggiannya 10 juga ya jadi 10x10 10 semua satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. ini buat atasnya ya atapnya doang. sebetulnya apa volumenya ya? 10 kali sepuluh. dalamnya gitu loh. nanti lah. kita bakal ngurusin yang di bawah, habis ngurusin yang di bawah kita kasih apa? kita kasih lava di semua komentarnya ini itu kita hancurin ngapunya. eh, pak ah, hancurin dulu ngapunya deh. di sini masalahnya adalah, aku oh, nggak punya bucket oke, okay. kita udah bikin baket. sekarang kita bakal cari lava dulu ya. Okay, di sini ada lapar ada oke okay. kita udah punya laparnya jadi hati-hati ini kita harus cepat-cepat atau kita uh, nutupinnya ini dulu kita bakal chestnya dulu lah. habis itu um, cover 4 berarti kita butuh empat lagi oke okay. hmm, kita hancurin dulu terus kita um, scaffolding oh nggak bisa di hover apa kita um, ya kita harus hati-hati atau mungkin kita bakal minum fire resistant ya tiga menit doang langsung Oke okay, sekarang kita Lepaskan lokatannya Ah fisik! terram uh, uh, dan, dan Oke okay. <tuk> Oke, okay, ya. Ini dia dashboardnya Ya, jadi di versi 1.16 ini ada fitur baru ya. Jadi, uh, lava bisa mendorong mob. Oh iya, aku lupa di sana. Uh, kita bakal taruh ini nih. Jadi, semua mob yang kena lava bisa mendorong Biasanya enggak ya. Di versi sebelum-sebelumnya. Ya, ini aku lupa nih. Dulu. Biar enggak ada yang spawn di atas Spawnernya Ya, udah Sama ini berisi. Mungkin aku bakal kecilin dulu Oh, style kan ya Oke, okay. malah nggak ada suaranya Oh, mungkin kita Gedein dikit lah Kasian Oke okay. okay, Ya Um, um. Sekini adalah video kita kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kalau kalian suka video ini Ya nanti mungkin aku bakal uh, ya, Di renovasi ini ya jadinya. Biar lebih bagus lagi kamera camera mungkin Nah ya, dan kita bisa Ambil XP banyak banget di sini ya XP farm juga Salah satu XP farm yang tercepat juga Ya jadi Yeah.